Thank you. teman-teman eh, kita kembali ke salah satu tempat wisata juga yang ada di eh, Bajawa ini namanya Batana Suka ini di eh, Langai di Langa, eh. di Langa eh, kita bisa lihat batu nariwowo kemudian eh, gunung ini rie di kiri kanannya dan vegetasi di sini juga masih sangat bagus sekali huh, jadi buat yang belum ke sini kayaknya harus ke lagi nih ke sini. Hanya treknya beda kalau dengan kita naik ke Watunariwowo. Kalau mati, Watunariwowo kita naik gunung, kalau ini uh, treknya rata. Jadi untuk Anda jangan khawatir ya. Masih bisa ditempuh. Iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini belum sampai di tempatnya saja sudah bagus ke kiri kanan pohonnya juga. Wah, kalau sunset lebih gila lagi sini. <laughs> Keren banget, keren. Oke, okay. yang di belakang ada negara ya. <guluh> <guluh> baru, uh, saya juga baru pertama sih kesini. Oke, okay. dan bagus apa? Kayak kita kan biasanya kayak kalau misalnya di momen itu kan jarang naik gunung gitu kan, e jarang main mainnya ke gunung. Tapi ini, ini kita benar-benar dikelilingi. Kita ada di tengah-tengah gunung, guys. Bukit yang <guluh> oh, oh, dan memang itu tuh suatu pengalaman yang luar biasa gitu loh jadi memang kita bener-bener kali ini liburan sambil apa ya berpetualang <laughs> berpetualang guys nah, ya terus ini kita kan paling cuman yang di tempat-tempat aman gitu loh ya tempat aman dalam arti ya ikonnya kota berjawa tuh kayak apa Manulalu, Bena, yang kayak seperti itu nah ini bener-bener kita nge-track gitu loh walaupun oke. jalurnya tidak se yang kemarin waktu Nariwowo yang itu tuh sana, di sana. oke, kebaiknya kita trekking dulu ke bawah Kita sudah sampai di arealnya dan di belakang sana ada Waterna gunungnya. Waduh, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat indah sekali, teman-teman. Ini kawasan baru juga yang dimana kita bisa menikmati ini riye sebelah kiri, sebelah kanan Waterna Revo. Kita bisa lihat dari tengah-tengahnya Kita berantara di tengah-tengah gunung ini Waduh, ditemani dengan kabut yang sudah mulai mendekat dari arah depan Sangat-sangat indah sekali teman-teman Berapa lama, nih? Temukan nih, oh, kalau ini sudah sangat lama sih, cuman karena jadi populer hanya karena kemarin saat COVID, semua tempat wisata oh, iya. itu kan ditutup, dibatasi untuk semua orang, tidak boleh berkunjung kemudian orang ramai-ramai datang ke tempat yang belum pernah ya pemerintah tidak larang, itu yang orang datang nah disini salah satu ya semua orang ada tuh datang ke tempat. namanya apa tadi? ini namanya suka itu di sebelah sana tadi, yang seperti gerbang itu yang kita oh, baru dari sana yang ada celah sedikit Bahaya cahaya itu itu wah keren, sebelah belakang ini ya. ya, Rie ya. aduh dan ke sana itu sudah laut lepas Wah, cuman karena kabut. Oh iya, jadi, kalau trekking ke sana bisa sampai ke uh, laut. sampai ke itu ini dulunya jalur barter, jalur oh. perdagangan antara orang-orang pesisir dan orang-orang gunung. -orang ini oh. Jadi orang-orang di sana datang tukar kelapa dan orang-orang sini tukarkan itu bertanah. Oh, ya. di sini tukarkan di. Orang-orang ya. di sana. Jadi bagi... di sekitar sini jadi tempat peristirahatan. Oh iya, iya. Keren-keren mentul sekali. Hmm. tempatnya batana suka jujur pertama kali ke sini melihat pemandangannya sangat-sangat indah di sebelah kalau dari sini sebelah kirinya itu gunung watu wowo dan di sebelah kanan ada ini rie wah sangat indah sekali ya untuk teman-teman semuanya yang ke Jawa nah jangan lupa ke sini ya untuk mampir treknya Ya untuk teman-teman yang tidak pernah naik gunung pun sangat-sangat uh, mudah sekali ya. Jadi ya sempatkan waktu untuk kesini ya. Kalau ke Wolo Bobo kan ya sudah biasa. Terus kalau ke Manu Lalu juga sudah biasa. Nah di disini salah satu tempat baru. Untuk anda yang suka lihat pemandangan landscape. Apalagi yang suka foto-foto landscape. Ini tempatnya sangat-sangat Keren! Indah, yang cerita turun-temurun turun kemudian generasinya kita juga dapat termasuk saya juga dapat jadi cerita ini kampung yang hilang jadi uh, itu potongan-potongan yang ada di batu-batuan itu itu ngadu dan paga itu simbol yang ada di tengah kampung itu oh, iya. simbol laki-laki dan perempuan itu jadi yang seperti sana paling ujung itu agar hmm. Jadi kalau misalkan ada orang foto yang dari jauh yang dekat jalan hmm. itu hmm. Dapat sekali itu simbolnya itu hmm. Jadi ceritanya dulu itu kan ada Dua ibu-ibu menyusui itu ya, ya. ya, Jadi kan kalau misalkan Di dalam rumah kepercayaan dulu ya tidak dengan sekarang Kalau sekarang kan ibu setelah melahirkan sudah boleh jalan-jalan kalau, kalau yang legenda yang ini Waktu itu tuh Ibu-ibu tuh kalau setelah melahirkan itu mereka tidak boleh keluar sampai dengan acara tertentu selesai dulu baru diperbolehkan keluar rumah. Jadi saat itu semua orang-orang kampung itu kan keluar semua entah berburu atau bertani itu saya tidak tahu. Tapi semua keluar kampung untuk kerja. Kemudian di dalam kampung ini hanya dua ibu menyusui. Nah ibu menyusui yang satu ini butuh api. Ya, kan, dengan satu ini tidak ada api. Jadi, dia butuh api, tapi tidak bisa keluar rumah. Jadi, dia minta bantuan untuk tolong panggil anjing itu ke sini. Nah, panggil anjing, anjing datang, dia ikatlah di ekor anjing itu, tersebut kelapa itu. Jadi, dia ikat, "sabut kelapa terus, dia minta lagi ke temannya di samping, kau panggil kembali anjing, anjing ke sana, dia kirim api seperti itu." Nah, itu normal biasa saja, tapi... Kemudian terjadinya itu saat uh, matahari barusan terbit, semua orang rame-rame untuk panggang matahari, duduk-duduk depan rumah, cerita-ceritalah. -cerita. Kalau mereka melakukan hal itu, jadi dulu itu tabu sekali untuk menertawakan binatang, ya seperti itu. Nah saat mereka tertawa, terjadilah bencana, gempa dan seperti ya terbelah semua kampung dan mereka berjuang untuk menyelamatkan diri. Nah mereka larilah. Itu gerbang yang tadi itu tuh itu namanya batana suka itu suka itu nama orang antara dia ya kalau ne itu panggilan untuk perempuan me itu kan laki jadi batana suka berarti gerbangnya si suka ini perempuan itu ini kampung yang hilang sebenarnya jadi yang gerbangnya itu yang mana kak yang, yang tadi tuh. yang tadi kita baru yang muncul yang itu dan bambu itu yang cahaya, yang cahaya cahaya dari surga Oh ada ya, ya, ya ya ya Seperti itu Keren sekali Jadi yang saya dengar itu di atas sini entah sebelah mana itu ada padi Hah? Ada padi Ada padi satu, itu dia akan hidup terus Dulu yang setelah uh, katanya mereka panen, panen, panen padi, padi tidak pernah selesai-selesai mereka bosan karena mereka sudah ya orang bilang uh, cerita bilang uh, padi itu panen sudah taruh di tempurung yang sudah lubang juga yang begitu tuh karena kehabisan wadah untuk simpan itu padi Tentu. jadi mereka bakar itu padi. Nah uh, jiwanya padi itu terbanglah ke arah Soa. Tentu. Ya jadi ketika kita dengar cerita orang Soa mereka masih merasa bahwa uh, arwahnya padi ini, ini terbang dari arah Langga. Ini bukan nama Langa sebenarnya nama tempat apa begitu Nah nama langga itu nanti kemudian kemudian ya. dan <laughs> itu benar kalau ada burung seperti itu gitu ya ke seperti itu